Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Nama saya Azmi Azmi Rozali ah, hmm. Tadi pagi hadir eh, Subuh kemarin hadir di masjid Al hmm. uh, Saya Di khutbah tadi Menangkap Ustadz Memberi stigma tertentu Negatif ke kepada Para pesantren Hafiz adik-adik kita yang sedang berjuang untuk menghafal hmm. Al-Qur'an saat ini, Oke. Okay. Hmm. Dan itu hampir jatuh air mata saya, mendengar hal itu disampaikan di khutbah. Hmm. Pertanyaan saya adalah, uh, sebelumnya, sebelumnya kalau itu diucapkan oleh uh, Presiden Amerika, kami sudah biasa, Ustaz. Saya sudah biasa. Hmm. Kalau itu diucapkan oleh uh, apa kaum buzzer yang membenci Islam kami juga sudah biasa Ini yang sekarang yang ngomong saya tapi gitu kalau kan? sekarang okay. dia bicara itu Ustadz memang agak ja, hampir jatuh air mata hmm. saya start, okay. itu jadi kenapa Bapak jatuh air matanya uh, apa Bapak, saya menyerang orang rumah Tafis biasa hmm, dari salah dari yeah. khutbah itu yang saya tangkap Hmm. Itu ustadz memberi stigma negatif kepada okay, para uh, kelompok hafiz Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi hmm. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kira, saya bukan orang rumah Tafiz Saya orang rumah Tafiz juga, Pak. Bapak kira saya bukan penghafal Qur'an Saya penghafal Qur'an juga Saya punya sanat Qur'an juga Tapi baginda Nabi mengabarkan Nanti di akhir zaman akan muncul khawarij Yatluna ayatilah rotba Mereka kalau baca ayat tuh rapi Kita nggak faham maksudnya apa, ternyata di akhir zaman menjamur rumah-rumah Tafis disitulah masuk ke waris. saya nggak menyalahkan rumah Tafis tapi saya menyalahkan kalau rumah Tafisnya kemasukan paham? dari 2008 saya membersamai rumah Tafis di Pamulang di Ciputat di Solo. kita ngajar mereka bahkan saya sampai sekarang masih ngulang-ngulang hafalan saya lah ya masih, gak ada stigma negatif. stigma negatif itu kalau rumah tahfiz sudah kemasukan, eh dan itu kejadian, Pak. maaf kita udah ngurus masjid sekian tahun. Ada anak tetangga ditaruh di rumah tahfiz. Rumah tahfiz namanya kayak kayak sahabat gitu. Ya, pas Ramadan, ada surat dari madrasahnya untuk berceramah berkultum. Apa isi kultubnya? Dari awal sampai akhir menyalahkan amalan di masjid itu. Anaknya baru berumur 9 tahun. Kemasukan gak? Kemasukan pak, itu di sana, di pusat itu. Saya gak tahu nasibnya kalau di sini. Maka, supaya tidak kemasukan, tolong orang-orang sekitar atau praktisi tahfiz bersanat dalam Al-Quran. Bukan hanya sanat bacaan tapi juga sanat pemahaman jadi stigma negatif kita kepada orang yang menyusup kepada rumah tahfiz bukan rumah tahfiznya saya mau tanya pak dari dulu negeri ini sudah ada belum pesantren tahfiz bapak jujur sekarang yang buka rumah tahfiz hafiz gak jujur aja pak hafiz gak rentan gak kemasukan ya. itu maksud saya, paham? kenapa kita kalau mau mengurim anak kita Tafis gak dikirim ke pesantren Tafis dimana pesantren Tafis di Indonesia paling maju anak kecil-kecil pak, kayak gini hafiz 30 juz banyak RCTI kan baru muncul kemarin sore yang digawangi oleh Syekh Ali Almarhum uh kalau di Kudus di Kerapiak pengandaran itu udah biasa bocah-bocah kecil hafal Quran tapi di kudus ada syarat ijazahnya, gak boleh ikut musabakoh, gak boleh ikut lomba Quran, gak boleh anak-anak kecil hafiz Quran 30 juz, anton percaya gak? segini-gini kelas 6 SD udah ulang sekian kali masuk SMP udah belajar kiraat mereka sebagian kita ini Giliran politik, Ustadz gak boleh ngomong politik Giliran kimia, kedokteran, Ustadz gak boleh ngomong nah. Giliran antum gak ahli Qur'an Punya rumah Pengen beramal, gak percaya sama Ustadz Udah buat aja rumah tafis Gaji aja Ustadz Kita ini siapa bisa gaji-gaji orang Emang kita bisa Menjamin Qur'an yang kita sebar itu Sahih Ini mohon maaf nih orang-orang kaya ya antum percaya deh sama ustad percaya sama ulama yang bersanat. ini ngelihat ustad udah curiga dulu Yan. ya. akhirnya rumah tafis nggak dilepas-lepas buat pesantren bangunannya doang banyak pak, saya udah jalan orang kaya bingung mau beramal, dia buat pesantren judulnya gak... tapi gurunya gak ada dimintalah seorang ustad ngajar, tiga bulan kabur ganti lagi Ustadz setahun bubar semua dia kira pesantren itu kalau ada bangunan terus setengahnya ada masjid berkubah terus ada kaligrafi dia mengira pesantren itu begitu pesantren bukan itu pak pesantren itu guru murid kiai santri ngaji baru ada bangunan kalau orang sok-sok beragama dia buat bangunan dulu dia kira bisa bikin pesantren paham? yang ngerti pesantren siapa? ulama yang ngetri buat jalan buat bangunan siapa? insinyur maka kami gak urus pak itu kita ini sering membatas-batasi ustad tapi kita kemudian ngambil wilayah dia ya jadi kalau gak pakar-pakar amat lu serahin ke pakarnya rentan, rentan sekali dan bapak percaya atau tidak salah satu guru saya didatangi salah satu gerakan rahasia di dunia saya sebut dan mereka mengatakan apa disampaikan ke kita waktu itu ini bapak percaya atau tidak ini bukan stigma negatif rumah-rumah tafis ma mahat-mahat tafis yang tidak jelas sanatnya itu itu proyeknya kami itu mereka yang ngomong tahun lalu untuk mengadu ulama-ulama yang ada di pesantren-pesantren dengan orang yang juga berkopiah ngafal Quran tapi isi dalam kolbunya tidak ada Quran dia cuma ngapal-ngapal ini ngapal. mohon maaf kita ini kan termakan kalau kalau makof tuh kok ahli Quran ahli Quran itu ada yang pakarnya hafalan ada yang pakarnya tafsir ada ahli Quran pakarnya di hadis ada ahli Quran pakarnya di fikih ada ahli Quran pakarnya di fikih, tasawuf, itu semua ahli Quran bukan yang cuma tamatan Quran pak hafal tahfiz-tahfiz, enggak apakah bisa mengamalkan Quran tanpa ilmu fikih apakah bisa mengamalkan Al-Quran tanpa ilmu aqidah kan enggak bisa, jadi tolong diluruskan pak ya, saya tidak pernah punya stigma negatif kepada penghafal Quran, saya cuma mengkhawatirkan jika rumah-rumah tahfiz Dibuat oleh orang yang bukan ahli agama, nanti kesusupan oleh kelompok Khawarij itu aja, Pak.